Piala AFF 2016, Indonesia diimbangi Filipina 22, peluang Indonesia lolos dari fase grup Piala AFF 2016 bertambah berat, skuad Garuda berimbang 2-2 dengan Filipina.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 Indonesia harus puas dengan hasil 2-2 melawan Filipina pada laga di Philippine Sports Stadium, Bocao Selasa, tanggal 22 bulan 11 tahun 2016. Tim besutan Alfred Riedel dua kali memimpin lewat gol-gol Farudin -gol Arianto dan Boasolosa, tapi Filipina dua kali pula menyamakan skor melalui Misa Bahadoran dan Vilyong Husben.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 Prilly kembali membuat heboh dengan sebuah video yang diunggah oleh aku Instagram at dalam video tersebut. Yang mengejutkan adalah Prilly tengah tidur di atas ranjang bersama seorang pria sambil menenggak minuman bersoda. Eh, nggak boleh on sosmed. Matiin, ucap Prilly dalam video itu seraya tertawa keras. Gara-gara video tersebut, Prilly pun kembali menjadi pembicaraan netizen. Banyak yang membuli dan mengatakan bahwa video tersebut tak pantas. Gerah dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya, Prilly pun menjelaskan video tersebut dalam akun Twitternya @prillyb. Ia menjelaskan bahwa pria yang bersamanya adalah adik kandungnya, dan mereka tengah berlibur. Saya liburan, memang benar sekamar sama cowok, dan cowok itu adalah adik kandung saya. Saya memang minum, dan yang saya minum adalah Coca-Cola. Tulis.